Aku pernah berlari Saat kau ada masalah Apa aku pernah berdua Apa aku tak mengimbangimu Sayang kau hanya berlawanan Ku tak pernah ada baiknya Apa aku pernah menggauh Apa aku pernah berlari Yang kau nilai ku like